Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abu Umar bin Husain Al Hadid. Alhamdulillah, saya sudah lama kenal sama pemilik produk natural. Saya sudah cukup akrab dan saya sudah sering merasakan khasiat daripada produk-produk natural Indonesia. Dan alhamdulillah, produk natural ini juga sudah memiliki sertifikat halal dan tetamakan internasional ISO 9001. Ini bagi teman-teman saya mengajak bagi teman-teman yang staminanya kurang. Joss, saya mengajak untuk Ceng plus. Produk baru dari Nato dan Stamina. Untuk menambah stamina pria untuk menambah Jadi wajib hukumnya itu apa namanya istilahnya dalam Islam itu mengenyangkan istri buat istri itu senang ketika lagi apa namanya bergaul, hubungan seks dengan istri itu wajib seorang suami itu mengenyangkan istrinya. saya mengajak ini bagi teman-teman rekan-rekan yang Staminanya kurang jod, bahwa natural memiliki produk baru Ceng Plus dan stamina untuk menambah stamina pria dewasa, biar tetap jod. terima kasih.